kalau secara tidak langsung supinya enggak mul. Tepuk tangan langsung perkenalan Apa oh, Tahu aku tepingon om. Perkenalan itu om. diri ombre diri. Nama saya Taufan Adaya. Di sudut cocok. Saya enggak ada tangannya. Saya lemputar, saya lemputar. Saya lemu aku isip. Nama saya Taufan <tuk>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 yang punya yang punya kerawang lali lali nopung pusab negara saya <tuk> timora ini mandaté sobat amol mau dilantorke harus masing nunggui <tuk> <tuk> ya, assalamualaikum selamat siang nama saya mau di edi jalak ya nyasar dari kerawang raja nyasar <tuk> itu gak biasa terus aku terima kasih banget konsumen dan cakmo yang telah menepati janji dulu bisa hadir popdar di jabotabek. Terima kasih Kalau nggak salah Kotgar, oh, oh, oh, oh, oh. sorry, oh. <laughs> sorry. <laughs> aku 092. <laughs> nah, tar, bade, bade. Tar, saya pertanyakan dulu ke ketum. Tum, gimana Tum? Yo lali, Tum oh, no. Oh, no. Halo, tetap enggak apa terus juga Kepok lanjut karena. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Putut, baru gabung 2 bulan yang lalu ya Mas ya. Iya. nomor telepon 444. Komisinya di mana, Om? Toko di Jakarta Timur, Pondok Indah. Alhamdulillah bisa gabung dengan teman-teman sekalian, tambah saudara, semoga bermanfaat. Amin. Amin. <tuk> suka dalam, suka dalam. <tuk> suka dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, saya Fitra dari Kerawang, nomor punggung 242. Saya asisten dari Pagepati. <tuk> <tuk> <tuk> Wala saya 420. Ayo, <tuk> punggung. <tuk> <tuk> <seks> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <seks> Assalamualaikum Saya Yudi Gunawan, dipanggil Geser Gunawan eh, Kayaknya kamu malah geser nih di kayak <seks> Dari Bekasi, Taroko Terak Terak, Terak, Terak Masa dulu <seks> Yang tua ngalah sama yang muda <seks> Nah, udah, udah, udah, udah, udah, udah. <tuh. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Terima kasih buat sedulur-sedulurku semua kesempatan dan waktunya baik e, mengorbankan materi dan waktunya sudah menyempatkan untuk kita berbiar dengan tujuan tali silaturahmi untuk kedepannya. Saya Hamid dari Cikarang, <tuh>. nomor 082. Saya sopirnya enggak Tert. Ada yang perlu saya sampaikan? Jangan pernah memutus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan. Namun kesalahanlah yang dibenarkan demi persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Romi, napung saya. Tiga tepat tiga terima tiga, tiga puluh saya itu bu orang perkenalkan nama saya Andan Suprapto, kabung saya 039 39, Gomisili, Lender, Jakarta Timur, asli Surabaya. Sumbernya Om Romi Maget tebet Magelang. Terima kasih. tiap kolektor pesrong tuis mau saya roni id bapak asli Lampung Ya, terima kasih. Terima warahmatullahi wabarakatuh. pagi lah. Yang benar. benar. Salah kalau Bapak-bapak perlu peridaban bunga. Ya, ini ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, warahmatullahi wabarakatuh. dari nama, nama, nah, nama saya Coko dari sekarang asli dari Boyolali. Pak Mungkin itu aja. terima kasih. Mas Mas Mas Mas Mas Mas Mas Mas Mas Sumpai... ada yang manggil Mister Subejo, ah. ada yang manggil pakai <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> nama asli saya Sikit. asli dari Klaten, di sini di Gunung <tuk> nah, nomor, <tuk> ya, ya. nomor kalau di sini. 10145. Kalau Pak itu nomornya minus 01, oh, yang di sini 0025 gitu. Oh, adalah kacau. <tuk> ya, ikan, eh belum belum belum. Satu, lho, lho, lho, lho. Istri istri istri. Istri oh. satu. Anak. Niat istri berapa om? Niat istri. Nambah <tuk> saya jawab dalam hati ya. yang <tuk> <tuk> <Berni udah> lirik. <tuk> <tuh -tuh> Bawain pacu nerus. Kemudian curut. warahmatullahi wabarakatuh. udah. Nusantara. Ya ya. Nama saya Om Sis dari Cakung Timur. Komandan. Asli Purborjo. Komandan. Pertanya oh, Komandan cecurut. <tuh> Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Ah, oh, ah. Ha, nama lu saya Haji Samsu. Oh, yes. <tuh> Salah lagi. Om oh, <tuh> <tuh> adiknya ada 2. Ini Bob. Ada Omat juga di sana. Hai Om Bob. <laughs> <gat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh. 11, uh, aku, oh, kecepatan <gulitakan> <gulitakan> Aku rungi, mak. Jadi, <gulitakan> e. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nah, saya Irwan nah, dari Bandung, asli Sukoharjo. Terima <gulitakan> <makasih. cukuh> <SILENCIO> <SILENCIO> begini, begini, begini, begini, begini, Gini, begini, begini, begini, begini, begini. sejahtera buat teman-teman begini, -teman semua Dalam waktu Tantang, ya. yang berbahagia ini Saya ucapkan terima kasih banyak Buat sedulur semua Khususnya begini, begini, begini, dan suatu begini, buat Ketum Nasional nih, begini, begini, begini, Atas begini, pada hari ini begini, gitu nama saya Willy. Alamat 361 Sumsi kali Kaliteras Jakarta Barat. Itu aja. Iya, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada mau ditanyakan. Serius, serius. Oh, mobil tahun berapa nanti? Ya, sekian gitu aja. Terima kasih. Silakan. Monggo dilanjut, Ibu. Eh, Omurci tadi muter-muter enggak mau absen. Ayo, Omurci lintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Ugi, asli Magetan, Jawa Timur. Tinggal di sini di Bekasi. Nomor 182. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, dulur-dulur INA, Inofa Nusantara, Jabotabek, dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih dulur-dulur yang dari Klaten khususnya Ketua Umum, INA, Cakmul, dan Kang Sodrun dan teman-teman. Ya harapan saya di sini, di Inofa Nusantara ini, kita semua tidak memandang suku atau bangsa yang penting kita sedulir selawase. Amin. Sudah <tuk> coba lagi. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Klaten gitu. Nah, ya. nah, nah. nah, saya benar, saya dari Klaten. Saya berangkat nah, eh, nah, bareng Tampul dan Om Sedrun. Hmm. Eh, saya merasa <tuk> bahagia di sini di Tampul. <tuk> <dengan tuk> <dengan tuk> semua komunitas inal bisa menjadi silaturahmi <tuk> sini saya harap bisa lebih solid lagi dan lebih Amin. Amin. Saya yeah, yeah. Saya. Oh, ya, saya, oh, ya ya. Oh ya saya 036. belum <tuk> belum belum. Status status, status ya cocok. Masih pasti. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <O -tw. tuk> Ayo, Ayo. Ayuh, Kemtampung. Kamu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat, Selamat siang, salam sejahtera. Eh, Perkenalkan nama saya. Wangel ditumpang umpang banyak yang manggil ada sini kemajar, ada yang manggil saya soto tenggi. <laughs> Emang seperti itu ya. Jadi saya berterima kasih untuk sebulur Cina Nusantara eh, bisa mumpul disini salam duri lagi terima kasih lagi sama Cangkul untuk drone dan kawan-kawan alhamdulillah dari Klaten bisa nyampe sini ya itu demi apa Om? ini GPS ya? ini sebuluran sebuluran Cina Nusantara bisa jujur aja saya sampai merinding tadi ya, terlalu super tembak merinding ya. Seperti ini Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. saya Judy ya. <laughs> ben, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. yeah. Lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia kok kamera Terus banget ya Rumah kan nih jangan nih Di sini di Kerawang Asli Cilacap Nomor bungkung 340 Pekerjaan Oh mungkin uh, satu prinsip hidup-hidup eh, hidup. prinsip, hidup. prinsip hidup prinsip hidup di sosialisasi eh, sosialitas. Ya, ya. itu uh, menurut saya satu musuh terlalu banyak seribu saudara seribu teman kurang banyak besar. getum, balik terima kasih perkenalkan mungkin saya baru pertama kali ketemu Aja dengan semua, juga baru pertama kali dengan saya, nama saya Cak saya pemilih di Klaten, tepatnya di lereng gunung padi asli tonggone Mas Ugi. Oh, ya. Ngawi. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Inovasi Nusantara. Jaya. Bade, bade. Oke di pos Oke, Perkenalkan nama saya Saparti, biasa dipanggil Opung Kanteng. Asik, Bisa aja. tinggal saya di Ciparusa tepatnya ketengan Pak Ketua walaupun nggak pernah kontek-kontek kan. Jujur, hmm, <tauk> daripada nanti tanya Pak Andan Crispo, <tuk> <tuk> <tuk> tapi nggak jelas. Saya udah pesen sedikit untuk Cak <-tuk> Mul ya, nanti kalau pulang tolong titip Pak Sudron minum es teh aja udah mabok. <tuk -tuk> Kira-kira kita gitu ya mungkin maaf kalau saya suka banyak orangnya, maksudnya begini adanya. Oke, okay, terima kasih. Kino Pandu jaya nah, ya? Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ayo bisa kan Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, saya Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Cisir baru satu, cukup Allah, satu aja om. yang di rumah. Baik, ya. Yang di rumah. Di rumah iki loh. di di Seneng lah ya. warahmatullahi <tuk>. Nama saya Hamsa. Jakarta Asli Madura. Topo... Itu, topi jerepon, <tuk>. Banyak sini warahmatullahi wabarakatuh Masah? belum lagi? saya, Gatot Aku enak pulih di Dai Serang. Tolgoy. Jadi warkah. Alhamdulillah dari sini. Alhamdulillah. juga dari jauh yang dari jawa aja bisa datang. Sayang dekat kenapa Waalaikumsalam. Yeah, yeah. ya. Ya, nama saya masuk, sering dipanggil bagong pada bae nyong pada bae ya mati pada bae saya Terima kasih. Nanti kita ke pantai Selamat. saya jadi. kan? mungkin nomor buku iya aluminum, Tentas, ikat, bapawlam, saya sudah terlalu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu, Selamat, selamat, selamat, selamat. Baca doa subuh subuh udah buka <tuk> assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan <tuk> nama saya nomor 474 domisili sekarang, asal sumatera barat semoga ina jaya selalu oke <tuk> Hai, mau TV, kasih? gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Sagia, nama tenar saya 100 meter katanya. Komisi di sekarang asli nyaman, jadi satu anak satu, Terima kasih. Oke, kalau emang ada, terima kasih untuk rekan semua. Ya, mungkin kita selalu ketemu di media sosial saja, tentunya dengan lambang kadang apabila ada suatu. Kita kalau ada suatu ya yang pendapatnya kurang berkenan itu saling memaklumi saja. Yang penting kita tetap mempererat rasa satu martabat kita di umat Nusantara. Sampai, Amin. Bisa saya yang terakhir warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya, ya. Nusantara. Jaya. Amin. Nah, saya mau nambahin satu lagi nomor 13. Ini prinsip komunitas Dalam komunitas Dapat curhatan dari Om gitu barusan. Ini curhatan, curhatan. Mau berapa stiker Di kaca belakang Innova Nusantara Tidak ada masalah bagi kita semua Yang terpenting apa? Keluarga Kerjaan, baru komunitas Jangan komunitas dulu Baru keluarga Tapi keluarga kerjaan komunitas. Tujuh. Intinya kita berdiri sama rata, duduk sama. gak ada yang namanya camul ketua itu pusing mendingan jadi anggota. Makanya nah, apa? Semuanya kita serahkan kepada regional. Pusat itu cuma status. Cuman buat daftar di IMI. Tapi, apapun keputusan, situasi, dan kondisi itu yang tahu regional, pusat itu nggak tahu apa-apa. Makanya, kita serahkan. Saya bangga dengan Jabodetabek. Bisa solid, saya nggak berpikir Jabodetabek bisa sebanyak ini. Sesolid ini mungkin. Dengan karakter Padi Wili, Padi Hamil Yang sudah lebih dari kita Berkomunitas dulu Lebih dulu Makanya Kalau kita saling menghormati Saling mengerti satu sama lain Insya Allah Komunitas kita Tambah solid Tambah maju ke depan Kita nggak ada iuran bulanan Kita nggak diwajibkan Harus kobdar Gak ada yang terpenting apa kalau kita sudah masuk di dalam komunitas mencari paseduluran Insya Allah kalau dimanapun kita berada pasti aman pasti ada saudara tapi kalau kita di grup aja udah nggak pernah tes misalnya keluar tapi tahu tahu my, day, my, day, my day. yang mau kita bantu siapa kita udah kenal atau belum kan gitu, kalau setidaknya kita udah setor buka Di WhatsApp group itu aktifin kawan dimanapun Kalau ada kendala, makbuli, gak ada yang bantu Ini. Sekian, kamu mau tak omongin ya cak? Sekian, dari saya, Kata jangan <-Kataan> kasih komen Kita panggungan, Ulang pamitan bareng-bareng uh, Di itu sudah selesai Kita jalan lebih, lebih Yang mau arah ke mana Yang mau arah ke Cikunir Kita bisa bareng Yang mau arah ke Jakarta Lebak bulus Mungkin bisa Bisa nanti di mana uh, Terus teman-teman yang mau kabar lah, iya, ini mau nggak hari kek, nggak hari kek,